sekarang masih di kita berikan icon, logo atau copy di youtube kita di Facebook video. Video. video, video, setelah masuk di video video video yang eh, saya upload so. kemudian kita klik tanda pencil ada kartu dan layar akhir, setelah layar akhir.